Eh tapi dulu tuh Marcel dia pernah godain cewek Apa ceweknya dicuekin Sekarang pas Marcel sudah semakin baik Tau tuh ceweknya DM Marcel Kamu apa kabar? Gak ada kerjaan buat aku Marcel! di, DM Ada ga nih lowongan? Buat jadi akuntan kayak atau gimana? Emang anak akuntansi? Baru saya balas. Ya kalau dulu mah jangankan akuntansi Jadi istri gue juga gue mau Kalau sekarang dia minta kayak begitu? Kalau sekarang? Aku udah seperti ini, ya selera aku udah bukan dia. Oh. Yang nempel oh. di pundak gua bukan cuman lu doang. Selin, Lila tuh Lah kamu pengangguran. Oh. Dulu gua nunggu WhatsApp lo ampe ngantuk-ngantuk. Gua nunggu cuman diri doang. Sekarang lu gua balas lama lu bilang Marsa sibuk ya iya dong saya senang banget gini-gini saya senang banget gini-gini benar saya segol banget Pak ini dong parcel yang dulu bukan Parah aku, aku bilang kan Nih kan Coba anggap aku ceweknya Jangan, kamu kecantikan buat ay, dia ay, ay. <laughs> Bener Terus abis itu, abis itu saya mengatakan lah Iya yeah. uh, Gue sukanya sama lu gitu-gitu kan Oh tadi lu, gue pengen fokus karir Oh alasannya, Fokus karir, fokus yeah. karir, akhirnya dia insta story tuh wow. Set Amat cowok lain Woy 5 tahun kemudian Set Aku kan grow up Oh iya Saya yang grow up, glowy growing, Lalu, lalu Muka-muka begini nih Muka kan kayak gue kan kayak boneka santai yes, yes, Terus akhirnya Canggita ngubungin iya. lo Terus setelah uh. Marcel tumbuh Tumbuh oh. set set, set. DM! Ya, seperti tadi <laughs> <laughs> baru, Terus lo <lu> jawab dong? <laughs> gue jawab dong <laughs> <laughs> <laughs> Terus dia tadi dem lagi Oh dem <laughs> oh, <laughs> lagi bales, tadi barusan nih? Ini ah. okay. emang beneran gak ada kerjaan nih ah. <laughs> yeah. Gue bosan sama tempat yang lama oh. Terus aku bales kan? Ah. <laughs> gue juga bosan sama kelakuan lain dulu Nah saya mau melamar pekerjaan Dulu yang saya saya deketin Dia gak punya tempat karun <Sina> Oke, keperluan apa? Uh, saya mau melamar pekerjaan jadi OB. Oh, oh. kamu mau melamar pekerjaan? Uh, Kalau saya mau melamar kamu. E -e. <Sso> <tuh> Spesial, aku apa